7 tanda dirimu punya kecerdasan intelektual yang tinggi kecerdasan intelektual memang tidak selalu terlihat dari nilai akademik yang bagus namun bisa dilihat dari hal lainnya seperti bagaimana kita bertindak cara kita berbicara atau dari kepedulian sosial yang kita miliki orang yang memiliki kecerdasan intelektual yaitu orang yang fleksibel dalam pemikiran bisa beradaptasi dengan perubahan, berpikir sebelum berbicara atau bertindak, dan mampu secara efektif mengelola emosinya. Selain itu, orang dengan kecerdasan tinggi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dilansir dari Laman Bustel, Inilah tujuh tanda dirimu memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi 1. Punya empati yang tinggi Ada hubungan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional Dengan kata lain, empati merupakan pemahaman dan bagian dari kecerdasan kognitif Jadi, semakin tinggi tingkat empati seseorang maka semakin tinggi pula kecerdasannya Kemungkinan besar, jika dirimu memimpin dengan hati maka sebenarnya kamu juga dipimpin oleh pikiran 2. Punya rasa ingin tahu Ciri kedua dari orang yang memiliki kecerdasan intelektual ialah mereka ingin tahu segalanya Sehingga membuat mereka haus akan pengetahuan Mereka tidak pernah cukup membaca satu buku Selalu ingin menjelajah ke suatu tempat atau menganalisis sesuatu hingga mendapatkan jawaban yang benar. Jika tanda ini ada pada dirimu, mungkin kamu memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. 3. Tidak pamer. Seperti kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya, orang yang cerdas kebalikan dari pepatah ini karena mereka cenderung pendiam dan tenang. Meskipun punya kecerdasan tinggi Mereka tidak suka memamerkannya pada orang lain karena tahu itu tidak ada gunanya Kalau tanda yang satu ini memang patut dicontoh ya 4. Bisa mengontrol emosi Berpikir sebelum bertindak adalah tanda kecerdasan lainnya Artinya orang yang cerdas dapat mengendalikan emosinya dengan baik mereka selalu memikirkan dampak yang ditimbulkan sebelum melakukan sesuatu Orang yang cerdas tidak impulsif dan gegabah yang membuatnya terlihat dewasa dan tenang 5. Memiliki memori yang baik Memori yang baik juga salah satu tanda kecerdasan Memori yang baik dapat meningkatkan kemampuan fokus dan keterampilan lainnya Orang dengan memori yang baik juga sangat fleksibel... ...karena mereka bisa berpindah dari satu hal ke hal lainnya dengan mudah. 6. Mengetahui bahwa kemampuannya terbatas. Orang yang cerdas sangat realistis... ...mereka tidak akan mencoba hal-hal yang tak dapat dijangkaunya... ...artinya... Mereka tahu kelemahannya dan tidak malu untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu sebab semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan dalam dirinya 7. Flexible Orang cerdas sangat fleksibel dan mampu berkembang di dimanapun mereka berada Penelitian psikologis mengatakan bahwa kecerdasan bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengubah perilakunya sendiri agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dengan efektif kecerdasan memang tidak selalu tentang pengetahuan yang tinggi atau skor yang bagus dalam aspek akademik kecerdasan adalah cerminan diri seseorang yang timbul dari caranya memperlakukan orang lain dia mengerti bagaimana bertutur kata yang baik atau bagaimana dia bertindak dalam lingkungannya Sekian, semoga dapat menambah pengetahuan kita dan menjadi pelajaran Terima kasih sudah mampir, jangan lupa like, komen dan subscribe